alam belakang kita ini adalah target dan sasaran kita mudah-mudahan yang menonton selalu terhibur dan mudah-mudahan kali ini strike juga luar biasa oke teman-teman tetap ikuti sampai selesai nanti dong 2 Alhamdulillah, sudah satu dua tiga empat. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh lagi Ambulah baum lagi lagi-lagi baum iya ini luar biasa ini nah ini pindah tempat ada teman satu bapak kita akan nyoba lempar di sini tetap menggunakan protokol Covid-19. Eh pas airnya, Pak Leh. Hmm. Hmm. Airnya. Itu. tetap Semangat, Pak. Semangat. Aku tadi bawa sini, Pak, ya? Iya, iya, ya. kalau naik. Ya. Atau kita kalau lo bawa situ dulu, kah? Eh Ke hulu ele. Loja. Ya.